baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas itik mojosari ataupun sejarah daripada itik mojosari itik mojosari sebagai itik petelur unggul memang banyak digemari khususnya telurnya ciri khas kerabang telurnya biru kehijauan dengan ukuran yang cukup besar meskipun ukuran tubuh itik muncusari itu kecil teman yang hampir mirip dengan itik tegal ini hampir-hampir mirip tetapi hanya sedikit perbedaan akan tetapi lebih kecil secara umum itik ini dipelihara secara intensif teman karena tujuan dibudidayakan untuk diambil lurnya dan bisa hidup di dataran tinggi meskipun begitu cukup banyak warga pesisir khususnya itu di Jawa Timur yang membudidayakan itik mojosari ini itik mojosari itu pun dibagi jadi dua yaitu itik mojosari yang coklat seperti yang punya saya itu yang coklat mojosari coklat ini memiliki bulu berwarna kemerahan dengan beberapa variasi jantan dan betina untuk mojosari jantan ini memiliki beberapa helai bulu ekor yang sedikit melengkung ke atas serta paru dan kakinya itu berwarna hitam dibandingkan dengan mojosari yang betina selain itu bulu itik mojosari jantan itu lebih daripada yang betina lebih hitam daripada yang betina terutama pada bagian ekornya leher kepala dan dada seperti itu teman lanjut Selanjutnya yaitu apa saja ciri-ciri daripada uh, Iti mujosari Yaitu DOD Mujusari baru usia menetas Harus dalam kondisi sehat karena sangat berpengaruh pertumbuhannya Yaitu harus memenuhi syarat-syarat ini Warna bulu dominan berwarna coklat dengan variasi merah dan hitam seperti itu adalah kemerah-merahan yang kedua tubuh langsing tegak dan kecil bobot iti ini e, menyusari dewasa baik jantan maupun betina berkisar antara 1,4 sampai 1,5 hanya segitu tetapi telurnya sangat banyak yaitu ciri-ciri yang ke selanjutnya yaitu paruh dan kaki berwarna hitam lagi telurnya berwarna biru ke putih-putihan nah, menghasilkan telur hingga 220-250 butir per tahun teman yang terakhir yaitu tidak memiliki sifat mengerami telurnya sendiri nah inilah ciri-ciri bebek mojosari Anda uh, juga perlu ketahui bibit mojosari yang baik dan berkualitas berikut saya langsung menerangkan tentang berikut ciri-ciri bibit mojosari yang berkualitas yang pertama yaitu memiliki bobot sekitar 38 sampai 40 gram yang kedua matanya terbuka ataupun bisa dikatakan melek yang ketiga memiliki bulu yang bagus dan kering yang keempat adalah kakinya tidak cacat ataupun pada umumnya yang selanjutnya yaitu duburnya bersih nah alias tidak ada kotoran yang menempel itu berarti menandakan bahwasannya titik muncus hari ini berkualitas yang selanjutnya pusarnya kering yang terakhir adalah bibit bebek ataupun anak bebek bergerak lincah ataupun tidak diam sendirian biasanya bebek yang dicari ditandai dengan bebek akan mudah bergerak kemana-mana itu tanda bebek yang uh, sehat teman lalu bagaimana cara membedakan itik mojosari jantan dengan bebek mojosari betina cara membedakan itik mojosari jantan dan betina yaitu dapat kita lihat titik pejantan memiliki satu sampai dua helai bulu ekor yang melengkung ke atas dengan paruh kaki yang warnanya lebih hitam jika dibandingkan dengan itik betina Produktivitas yang tinggi memang tidak heran itik Mojosari ini memang sangat baik untuk dijadikan bebek petelur karena makannya sedikit dan telurnya itu sangat banyak sekali teman baik terima kasih like dan subscribe